ini guys ambil barang makanan dikasih teman ya nasi jagung sama sayur tewel ikan asin. wow mantap nah ini ikan karena sini kayak oh, rotok gosong didik guys sing goreng kira ngelamun guys nah rata gosong didik nah masih jagungnya ayu nah ini gosong Iki ini, kalem lagi Kosong kali ini, ini, ke rumahnya ini, ya. Mau mengambil sesuatu makanan ya. Mau kita makan kuning itu sekolahan ya makanan apa sama temennya itu Terima kasih. turun turun turun lewat sini lewat sini ada lewat belakang guys biasanya aku lewat depan sana mencoba lewat dari belakang guys wow naik ruwanya dia itu sama sekarang lewat belakang aja Di paham peringunnya Belakang, belakang. belakang. belakang. Nah, Ini tempatnya main-main enggak nggak ada anak-anaknya ya Sekarang sepi sekarang mau masuk ke masalah okay. bye video, apa Nah udah nyampe guys, udah nyampe rumahnya temannya artis ini dari Malang. dari Malang, artis, dari Malang. artis ya Allah kayaknya kemangi nih ul, nahiku, masih kali nampak mana ul? di kemangi nih, oh iki, kok orang, -orang itu, orang, -orang itu hijau naya, kok semu-semu kuning ya? Nah jadi orang, -orang kena kilopotio. Oh. Apa gue? Ya, kemangi, gue kemangi ya, betul uh. lombok Jutaan, gitu. Nah, dia nanam kemangi kaya. Yes. Doing? tapi kemangi kencur punir truk pecel jahe hai hai hai kecil ilet ke gas alami alami kecil ilet Tuh, koran, wong, wong. Seker, ya? Tapi kemangi, kemangi ini Ora Tapi kemangi-kemangi ne wong-wong ki gak nampak ini ini kemangi, ya oh. iku. kunci kunci, kunci Kunci. kunci. Kunci, oh teken jalan bening ya kunci ya. ciri-ciri apa lo le oh iya. ya iya hmm, nyirami apa kena hutan ya nyiram kencur kan kencur ada apa kayak apa kencur aku apa? Kencur. Ken ano, apa, urap dan apa mantep lo purapmu bumbune Sembarangan iki ya asine san pesok sembarangan encur kanone iki anu. Lah iki pencari iya. kurang asin ta poko. Lah iki napa iki? Iki lombok indo iki. Lombok indo tapi dadi oporane ora ngerti. Tapi saya sik seger, guys. Hmm. Nah ini, ini masih seger. Encure seger. Iki iki tak sinar kone. matahari ya kuya Kuwi apa kuwi? Iki koner. Koner, koner hmm. Indoian. Gunak ya. si koner kene, koner apa? Nanti Pakmu Induk. ratakan ya nandur nandur. <laughs> ya, oh, malah kila sih doang Bapakku. Nenek? Iya. Kok openeran malai soh jadi konoh ya? Iya, jadi satu. Tiga satu ku. Anu nih asamu lucu eran biar gantelan nih gantelan. yang ngatur yang nugi. Bapakku, Bapak tungkal kayak Icha ini nanti. Lepas Duh, are maring ngono wong. Delok nakal-nakalmu mbuke gandolan geopo apa? Apa? Iki. Iki Uduk kuwi kecomplong njomplong. Ngeki apa Nyirami. Ya Allah, nyirame gudek semprotan ngene kan, to. Waduh. Deloken lucu, unik, guys. Deloken. <laughs> <Selain. laughs> eh, <He>, jebuke. <laughs> ya ampun. Anjing, tebang. Ngene iki seger-seger kok kuning-kuning. Iya seger nah, ah, no. iki mangane tak apa kemangi sing anu ya iki ya uh, uh, uh, mati -gara -gara ni, mari brambang bawang iyo, doa, nah, berambang kan kena digawe godhonge dirimu lek uh, agak no, no, nah iya. Gunung Timun, Gunung Harum Timun, Gunung Harum Timun, Gunung Timun, Gunung Harum Timun, Gunung Harum Timun, Gunung Harum batu Gunung Harum Timun, Gunung Harum Timun, Gunung Harum Timun, Gunung Harum Timun, Gunung Harum Timun, Kagak buka asing nih gue tapi kita cukup ikhlas, apa? Potong betak aku kisah mainian oh. itu, kipas, hahaha, iya. jalan, dino ngelani boneka nih gue, perenang putri nih, kalau punika, nah, oh, yon, Tanaman nih, tanaman nih, seger-seger saya kikas, umbu, ben kuning-kuning, ya ru, saya seger-seger, cuci, cuci, ini cucu cuci, ini boneka, turun boneka, boneka, boneka, boneka, nah boneka, boneka, boneka, turun boneka, boneka, boneka, boneka, Wah, dompet aku Bobi, Bobi, nah aku gratis nah ini Bobi, ambil barang makanan dikasih Bobi, ya nasi jagung sama sayur tewel, ikan asin. Wow, mantap! Nah, ini ikan asin nih. Pokoknya oh, rokok kosong titik guys. Sing goreng ki, ngelamun, guys. Nah, rokok kosong titik Nah, masih cagungnya ayu. Nah, ini gosong <guruh> iki rokok galon lagi, nah gosong kayu. Ngasih jagung kesukaan gue, ges, ges, ges, ges, gesit tangan tewel, gesit pelindang, es totok, ih, dan udan pokoknya, es tetep top, iya, kemulih, iya, cukup wonsis, eh, Lombok, eh, lah, tambah Lombok di, eh, tambah Lombok, iya, kasih nempol rasa, iya, rasa sama gue, batik ya, hmm, ya, ya, ini batik untuk ya ini. lampu hmm. ya. nih nah ya ini artis rokan cekak guys. tadi orang tak tak video kuda daun monogas oh. ya oh. tadi atasnya aja Yuk, sul, ya betul ya Sun Sun es balik-balik Sun oleh kemangi barang Sun ya sekarang perjalanan pulang gas Sudah mengambil nasi jagung Ambil nasi jagung Sayur tewel Oh uh, mantep guys Sekarang menunggu lip jangan mau pulang guys sudah ambil sesuatu makanan dikasih temenku ya ternyata nasi jagung sayur tewel guys sama ikan asin Wah, mantep pokoknya guys cocok Pulang, jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis ya, guys! Ya, jangan di-skip. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, amin, amin. ya robbal alamin. dan sekali lagi, saya banyak terima kasih yang sudah menonton setiap menonton videoku. Semoga bermanfaat buat kalian, semoga sukses semua nah sana rumah rumahku guys wah ada tempat sampah hmm. ambil sampah wow wah baunya sampah hmm. ya ntar sampah wow sehat oh, ayo yeah. minyak, kacang, kacang, kacang, kacang, mau naik lift ya naik lift mau bilik wah wow, liftnya naik lip, wa. lip Oke, ya, sudah nyampe rumah. Sekarang menunggu dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.